Wow, wow, wah, apa ini teman-teman? Wah, merah-merah. Sepertinya ini mainan teman-teman. Tapi mainannya kotor banget ini teman-teman ya. Wah, oke kita masukin satu-satu ke tempat ini teman-teman ya. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol subscribe nih ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membersihkan mainan ini, teman-teman. Kita kumpulkan, kita taruh di tempat ini, teman-teman. Wah, wah wah, wah, wah. Kotor sekali ya teman-teman ya Wah, teman ya. Wah, mainannya kira, kira ini mainannya apa aja ya teman-teman ya Wah, teman ya? Wah macam-macam mainannya. Wah, sepertinya ini bagus-bagus, teman-teman. Ayo, coba tebak kira-kira mainan apa ini. Ayo, tahu nggak, teman-teman? Makanya, teman-teman harus tonton sampai habis. Biar tahu ini mainannya apa aja. Oke, teman-teman. Oke, sudah selesai kita kumpulkan mainannya, teman-teman waktunya kita bersihkan mainannya Wow, mobil tanki ternyata teman-teman. <SILENGALAN> Wow, macan tutul, teman-teman! Wow, pesawat terbang. <SILENCIO> pemadam kebakaran teman-teman Mobil box teman-teman. hari Eskavator teman-teman. Wow, mobil truk pasir teman-teman Mobil truk pasirnya lucu ya